cek jebakan ternyata ada koloni yang menggantung di bawah gelordok sepertinya koloni juga membuat sisiran tetapi tidak mau masuk oleh karena itu akan kami turunkan dan akan kami cek ada apa dengan koloni koloninya setelah dicek ternyata sisiran banyak sekali sel ratu dan sel telur isinya menumpuk dari telur maha pekerja itu artinya ratu tidak ada oleh karena itu aku akan pindah saja ke petak budidaya dan saya donor dengan sisiran yang ada telur masih baru supaya membuat sel Ada, ada ratunya sepertinya koloni mau pecah tetapi ratu enggak nyampe ke tempatnya ini sisirannya penuh sekali dengan telur lebah pekerja itu seratu juga kosong. Ternyata setelah dicek tidak ada ratu. Semoga dengan didonor sisiran yang ada telur baru koloni mau menguat ratu. Demikian cara kita mendonor koloni yang tidak ada ratunya. Untuk selanjutnya silahkan disimak videonya bagaimana hasilnya Sekarang saya mau cek koloni yang menggantung di bawah jebakan yang tidak ada ratunya Setelah lagi sisiran seperti apa Apakah koloni mau membuat ratu atau tidak kota ini sudah beberapa minggu ini malah bikin sisiran sisiran baru ini yang donor sekarang kita angkat jiranya tapi sebelum lanjut silakan di subscribe klik dan share ke teman-teman agar channel ini kedepannya bisa berkembang dan bisa berbagi tentang berbudidaya lebah madu khususnya lebah madu api cerangan. ternyata ratunya sudah menetas ratu baru lahir semoga kedepannya koloni ini berkembang dengan Kalau ada lagu longgar, mau saya donor dengan sisiran yang banyak telurnya. Demikian, kita cek koloni yang kita donor dengan sisiran karena tidak ada ratu. Ternyata ratunya sudah menetas. Kita tinggal menunggu perkembangan selanjutnya